Saya ya Allah, absurdna sudah melihat semua ini mengancam saya. Wasamina ada yang menafsirkan tuh wasamina itu. Saya dulu sudah ada yang mengingatkan juga waktu di dunia. Saya sudah mendengar para ustadz zaman Rasulullah mendengar Nabi untuk berbicara. Sudah saya dengar semuanya ya Allah. Wasamina. Terus Wonge mengakui kesalahan. Mundingnya, tem. Maka kembalikan kami ke dunia. Kembalikan ya Allah, gulo ke dunia. Dunia ini sekutabu. Terus kau no, si tatal rujak cingur, terus kau no bisa. Bujar ya, udah, dunianya sudah hancur. Nono, Fardzina tujuannya apa? Minta dikembalikan ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh no. Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke dunia Saya akan mengerjakan amal soleh Ya Allah ya ayuhal hadirun wal hadirat Usiku manapsi bittaku wallah Fakut fazal muttakun Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mentakdirkan kita semuanya dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sarana untuk menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kajian kita di surat Al-An'am, surat 6, nomor 6, di ayat 27. Pada ayat 26 adalah Orang-orang yang memusuhi Nabi, itu dari kalangan mereka yang masih mempertahankan kebiasaan nenek moyang, yaitu perbuatannya sirik, termasuk salah satu diantaranya, pamannya Rasulullah sendiri namanya Abu Lahab atau Abu Jahal di ayat 26 itu menceritakan mereka itu wahum yan hauna anhu wayan auna anhu mereka itu termasuk pamane Rasulullah itu melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran walaupun dia sendiri mereka sendiri itu kepingin mendengarkan Al-Quran yang nilai bahasanya tinggi nilai syairnya tinggi eh, mengalahkan orang-orang yang Biasa membaca syair yang kalau menang mereka itu diundi, kalau menang itu syairnya digantungkan di Ka'bah. Sedangkan Al-Quran lebih dari itu. Sehingga mereka tergiur kepingin mendengarkan bahasanya Al-Quran. Begitu sangat indah tetapi mereka yan hauna mereka itu melarang orang mendengarkan Al-Quran juga wa yan awna anhu. mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya Bapak Ibu sekalian dikunci mati oleh Allah hatinya walaupun mereka itu mendengarkan Al-Quran Tidak akan faham Pendengarannya juga dikunci Hatinya sudah dikunci Kalau mereka berkeinginan Untuk mendengarkan Al-Quran Ya hanya ingin saja Tapi sudah tidak bisa Memahami isinya Al-Quran Karena sudah benci Bapak -Bapak. Maka Di ayat 26 itu wa'iyuhlikuna dan mereka hanyalah membinasakan ila anfusahum mereka binasa itu bukan orang lain yang binasa ila anfusahum tapi mereka sendiri yang membinasakan dirinya sendiri wa maya surun sedangkan mereka itu tidak merasa kalau dirinya apa, kecelakaan atau binasa. Nah, Bapak Ibu sekalian di ayat 27 puluh Allah menyatakan, walau taro alan nar waqo faqo'lu ya laytana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin di ayat 27 di ayat 27 melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka ya yeah. mereka kalau dihadapkan ke neraka belum masuk Pak Bu belum masuk tapi mereka masih dihadapkan ke neraka Kalau kamu melihat ya Rasul, terus ya Allah neten. Lalu mereka berkata, "G? Okay. Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami." Ah, ini omongan apa nih? Omongan apa? Sebuah penyesalan. Kiranya, badan ya Allah neten badan se dihadapkan ini belum masuk karena delok neraka melihat rantai yang akan mengancam dia mereka itu melihat adab yang sangat dahsyat itu orang mengatakan kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami Bapak-Ibu Balik nggak orangnya ke dunia? Tidak Ini prosesnya sudah lama Antara dunia dengan perkataan ini Bapak -Ibu, Jauh Karena dari dunia itu Begitu pindah Ke alam barza Itu sampai kiamat Coba sekarang kita hitung ya Lek jamane Nabi Adam Bapak kita Dulu punya anak Kobil kali Habil Sini dipateni Habil Kobil Termasuk masuk neraka Kobil sampai sekarang Habil pun juga sampai sekarang Masih di alam barza, Bapak Pertanyaannya, sudah berapa tahun sampai sekarang Banyak tahun Pak Bu Kita tidak bisa menghitung Sejak Nabi Adam dulu Suha Proses yang banyak Keturunannya yang sudah Bercucu-cucu Bercicit-cicit Sekarang ini lho, belum kiamat Tanda-tanda kiamat besar Belum terjadi saya Ini loh jin alam barja di alam barza itu tidak akan pernah berhenti siksa yang diterima sampai hari kiamat. Jadi mereka sibuk dengan siksa Bapak bisa. Nah, sekarang mari hari kiamat masih prosesnya panjang. Ada secara mendadak kita muncul dari tanah maksar menghadap Allah Oke okay. dengan berdiri malaikat juga diperdirikan oleh Allah semua makhluk diperdirikan. wal malaikatus sofan sofa Hai malaikat itu layat akan lamuna tidak ada yang berbicara ilah kecuali ada yang bicara yang diizinkan oleh Allah tetapi tidak disebutkan malaikat mana yang bicara Nggak tahu, mungkin malaikat Jibril. Sebab, malaikat Jibril itu komandan para malaikat. Mungkin itu pun perkataannya adalah perkataan yang baik-baik. Iblis jin semuanya diberdirikan oleh Allah, menunggu pengumuman apa pengumuman? menunggu pengumuman hisap berapa tahun itu lamanya kalau misalkan Allah memutuskan menunggu pengumuman hisap itu misalkan satu tahun misalkan dimaksa satu tahun bang satu tahun itu berapa hari tiga ratus, gitu? 365 hari satu tahun nih ya? 365 Hai Bu di surat 22 ayat 47 Allah menyatakan begini minas rajim. Bismillahirrahmanirrahim ayat 47 wa yastajilunaka biladabi walai yuklifallahu wadahu wa inna yauman inda ka alfi sanatin mimma ta'udun dan mereka mengikat pada agak asap virus di nah Rasulullah dulu pada waktu menyampaikan dakwah Islam itu karena mereka kan nggak seneng Bu, pak pada Rasulullah akhirnya ucapannya bisa awakmu bencana Nabi dari Rasul segerakan beri adab saya maunya begitu Rasulullah kan tidak diutus untuk memberi adab sih memberi adab Allah Rasulullah itu ditugaskan siji menjadi saksi. Nomor loru basiro, nomor telu nadiro. Rasulullah itu tugasnya satu jadi saksi umatnya. Nomor loro basiro memberi kabar gembira bagi orang yang melaksanakan ibadah diperintah oleh Allah. Dan mengikuti rasulnya, surga. Tapi juga, Nadiro, Nadiro itu memberitahukan kalau kamu melakukan seperti itu. Nanti ancamannya adalah seperti ini. Tujuannya apa? Litup minu billahi warosuli. Tujuannya adalah supaya mereka itu beriman pada Allah dan rasulnya orang itu kalau sudah beriman pada Allah dan Rasulnya di surat Fat surat Fat itu surat 48 oke di ayat 8-9 itu Allah menyatakan gitu. inna arsalna kasahidau wa mubassirau wa nadhirau sesungguhnya kami memutuskan kami sebagai saksi ayat nah, rasul kamu tak, tu, tak utus utus tadi saksi. Di ayat ini ya Terus pembawa berita gembira. Nah, ambuke yo tak utus iku membawa berita gembira. Nomor 3, dan pewarisnya. Nah. Tujuannya apa ayat 9? Lituminu billahi wa rasulihi. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah Nah, di sini Pak jadi rasulullah itu ditugaskan tiga itu tujuannya wong-wong itu ben iman pada Allah, ben iman pada rasul. Ngendang. Wongule percaya pada Allah, percaya pada rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, apa yang dilakukan oleh rasul mengikutinya. Ini Niku cinta akhirnya iman. Orang itu kalau sudah beriman pada Allah, beriman pada rasulnya muncul tiga perkara, Pak pada dirinya apa perkaranya satu watu orang itu akan menguatkan agamanya muncul yang kedua membesarkan agama Allah nomor telu muncul Dan waktu pagi nah itu Mbak Bu kalau sudah beriman pada Allah muncul tiga itu. Saya ambil satu aja contoh nih contoh. Nih Watu Aziruhu, menguatkan agama. Agama dikuatkan. Agama yang diperlukan itu loh Pak Bu. itu dikuatkan karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Seperti apa ya kira-kira menguatkan agama Saya beri contoh Orang laki-laki dalam rumah tangga ya Orang laki-laki terhadap istrinya Itu kalau marah-marah Tidak boleh bersumpah Tiba Tidak boleh bersumpah kepada istrinya dengan kata lain, bersumpah itu akan meninggalkan istrinya. Istri itu dulu dipilih, dilepas oleh yang punya anak supaya dia mendapat bimbingan pendidikan agar bahagia dunia akhirat. Diserah no. Waktu ijab koap bulu itu, Pak. sekarang kalau terjadi Hang Heng Hong dan Deng Dong bisa terjadi, tidak bisa terjadi rumah tangga itu. Kayak undang-undang kurang sedap, bang. Oke, pun saya mau tetap ongi munding ini. Wallah, wallah nih, gue kosam namanya. Sumpah, ya. wallah rasakan nanti. Saya tidak akan pulang Wallahi rasakan nanti saya tidak akan pulang Lalu kita ditinggal Wong Lanang ndak kerja Dwi anak Terus mangan itu kok nanti Sing kerja sing Lanang Tapi muni Wallah rasakan kok Wong Lanang munik nanti gua baku Kena Pasal di mana pasalnya ini di surat dua ya ayat 226 di situ disebutkan oleh Allah Nya dan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim lil ladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbu arba'ati ashur fa in fa'u fa inallaha ghafurur rahim surah 2 ayat 226 kemana orang-orang yang ngilak istri niku jenenge mengilak rasakan wallah rasakan itu namanya mengilak istri Adan. Wong sih ngilak istri niku turuse Allah ngeten. Diberitahu 4 bulan lamane. Gak oleh mule, Pak. Wonenge gak oleh mulai petang bulan, Soalnya e muni napa? Wallahi that is. Gak oleh mulai berarti gak mulai Petang bulan. Lah mantan manten nyar betah, gak mulai petang bulan. Napa? Wong gak nyar gak betah iku. Iya, saya kira tadi manten umur 5 tahun, gak mulai petangulan, gak betuk bucu, gak betah. Lalu, gue Gak gue gue betah. kadang gue gue kadang gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue Lewangi mulai boleh ndak? Kalau orangnya pulang, boleh ayatimuding ini. Kemudian si kapolnya kembali kepada istrinya. Berarti pulang, dia pulang kepada istrinya. Terus Allah Allahnya Maka sesungguhnya Allah lagi Diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah, tapi dengan syarat. Jadi gak mulai dewi gak boleh pak bu, ku dice mulia kan apa-apa tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Di surat lima surat al-maidah ayat delapan puluh sembilan ini syaratnya. Terus si Allah ya tuh, Allahu mina rajim. La yau akidukumullah fi aimanikum, walaki yau akidukum bima akot tumul aiman. Fakafarotuhu idamu asarotim masakinah min aushatim imuna ahlikum. Aw terus Allah. Aushatim atut imu ahlikum. Auh kiswatuhum. Auh takhiru rokoba. Wa malam yajid fasyi'ahmu salah sati ayyam Dhalika kafaratu aymanikum Idha kholaftum Wa ufadu aymanakum Kadhalika yubayinullahu lakum ayatihi La'allakum tashkurun Allah Amun iya Allah Tadi sengaja ndak tadi, sumpahnya, sengaja enggak tadi. Rasakan, saya tidak akan pulang. Wow, sengaja enggak sengaja. Tapi sing nggak dihukum kali Allah nih Gus sumpah, nggak sengaja. Misalkan ya, orang Arab itu, Mbak kemana-mana itu sumpah. Sumpah itu sudah menjadi apa ya? E, pembicaraan seharian. Kalau saya tanya, "Cak, mau ke mana?" "Wallah, mau ke pasar." "Ba Padahal wallah niku Sumpah enggak? Joompa. Ada apa? ampar di situ. "Wallah tabrakan." Oh, tabra yang muni wallahi. Itu orang Arab itu adalah sumpah yang tidak disengaja. Tapi kalau tadi terjadi gap tadi itu disengaja. Kalau disengaja hukumannya begini. Tetapi dia sumpah-sumpah yang -sumpah kamu sengaja. Yang kamu sengaja yang hukumannya itu sengaja lah. Sekarang cara nebusnya seperti apa? maka kata melanggar sumpahipun itu yang memberikan 10 orang iki. Lho. Oh. gak oleh kumpul karo bojone. Oleh gurung petang wulan. Nggih. Gak boleh kumpul karo gurung ngekei imangan wong 10 10 orang. Nah, sekarang makanan yang diberikan itu seperti apa? Diberinti oleh ayat ini Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga Itu Pak Bu Sing, biasa diberikan pada keluarganya Golek uang 10, 3i panganan 10, berkatan 10 Baru oleh kumpul oleh Bu june. Opsi kedua Atau memberi pakaian kepada mereka nah. Nek guysong kayak panganan, no pakaian sepuluh, itu tambah larang okay. Satu pakaian berharga nih, hitung 10 Nah saya makanan satu makanan apa harganya 25.000 lumayan, you know, Kalau <laughs> pakaian tambah tambah akeh. Okay. Opsi ketiga, nah, kalau itu terjadi di Indonesia, ada enggak? Budak, enggak ada. Budak itu kalau perang-perang, ada budak. Kalau di sini aman, Merdeka semua wabu, enggak ada budak. Dan bisa enggak terjadi di Indonesia? Bisa ngomong Indonesia, kok, kan? Orang kita kan orang. Oke. Tidak masa itu saja Masa ini sampai di kiamat Siapa saja kulit putih, kulit hitam Bangsa manapun Kalau punya kasus seperti ini Maka cara menebus Ya seperti ini bang. Nah sekarang Dikai opsi yang keempat barang siapa tidak sanggup ulang yang demikian gus si ij keimangan 10 orang keipakayan atau memerdekakan budak lek gak sanggup dikasih geh Nah pernah yang kuasa ada dino baru ada kumpul bapak poso sih telung dino iso ngelakoni gak iso Biasa elek wis beberapa hari atau katakan satu bulan mole, terkadang gini-ginian, Pak okay. mole disambut dari yang rumah nyambut, yang datang juga ingin disambut. Berarti kalau nggak ngikuti ini, nggak ngikut aturan Allah, dia berdosa kepada Allah. Karena ada aturan seperti ini, katan. Puasa sih selama tiga hari. Terus ya Allahnya, yang demikian itu adalah kapal sumpah-sumpah Bila kamu kesumpah dan tanggung langgar Itu lek kok langgar sumpahmu Mesti ini gak ngonok Lek, dikai waktu 4 bulan Ya wis tutupnya petang bulan itu Kok baru mulai petang bulan Lek mulai, ada dua opsi Mbok terus no, jumu Atau mbok pisah. Malen. Kalau sudah azam, wes tak putus no. Kamu harus pisah dengan saya. Silakan mencari yang lain. Aku juga mencari yang lain. Iku harus petangulan. Gak apa, -apa lah yang ngono. Tapi nggak kurung petangulan kayak ini gini bau. Petas. Bapak dan ibu dari sekalian, karena itu Allah berpesan ngeten. jaga, jaga. Oh, Ojo gampang sumpah, wakmu. Kalau menjaga tidak gampang supaya itu Bapak Ibu sekalian niku jenenge menguatkan agama Wong sing menguatkan agama itu mesti diawali dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul Lek gak beriman pada Allah ndak beriman pada rasul bisa enggak menguatkan agamanya Gak bisa oh, Wong sing duwe iman kadang-kadang gak -kadang iki loh ayat ini loh gak melok beras bersemawa ngertosan <guluh> oke okay. katika mi ayat iki ngaten ndak Ditand ditandaskan lagi oleh Allah di akhir ayat demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepada-Nya nah di sini Bapak agar kita itu bersyukur kepada Allah Oh ya Allah ternyata saya berbuat salah Makanya di ayat 227 Lewis petang wulan gak mulai Diganepi petang wulan di ayat 227 itu disebutkan Wa in azamu tolaka fa inna loha sami alim Dan jika mereka berazam bertentang hati betetara. Nah lewis petang wulan itu Gak mulai panjangnya petang sampai petang wulan Terus, Azam memutuskan, harus saya talak." Maka, maka Allah Maha mendengar Allah, mendengar, Allah Maha Mengetahui perilakumu itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, maka di ayat ini, "Kalau kamu, ya Rasul, melihat..." Orang yang diadapkan kepada neraka, mereka itu mengatakan, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Terase Allah tentulah kamu ya Rasul ya Wa'idib Barang melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Masya Allah, mereka kalau kamu melihat tentu itu mengharukan kalau kamu melihat nih, Pak Bu ayat yang berkenaan dengan apa ini penyesalan itu banyak nah ini contohnya contoh pertama nih di surat 32 ayat 12 sampai ayat 14 itu minta dikembalikan ke dunia contoh ini nih walau taro idil mujrimuna na gisuru usihim inda bihim robbana abesorna wasami'na farjikna na'mal sholika inna mu'kinun dan alangkah kesinya. ngeri ya? alangkah ngeri bukan keri kalau keri itu di dekit-dikit oke, okay. seperti ngeri ini berarti gak mau berasad bapak, alangkah ngerinya terusia Allah jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya orang-orang hadapan... okay. yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah, ngeri kalau kamu melihatnya Rasul Wahai orang yang beriman, ngeri kamu kalau melihat. Ngerinya di mana kira-kira? Mereka ya kami. Kami telah melihat dan Ya Allah, saat telah melihat. Besok itu penglihatan kita kan diterangkan oleh Allah, diterang, nama, diterang noni, apa? Ah, ditajamkan. Pendengarannya? Juga ditajamkan. Sekarang Bapak Ibu Sri dapat melihat Jin, enggak bisa. Lihat malaikat, enggak bisa. Besok penglihatan kita ini dipertajam oleh Allah, sehingga singsa iki kaget to, meni meni kaget to. malaikat itu kaget Besok lihatan loh ditajamkan pendengarannya juga ditajamkan sekarang kalau kita diberi telinga ini kalau di daerah Surabaya sana ada orang cerik cerik dapat nggak didengar dari sini nggak ya. bisa oh kamu nih nasrul boyo mau jagung enggak iso oh kamu nih mau jagung enggir guna enggak iso enggak teko ini telinga ini lah nggak bisa menjangkau suara itu besok Telinga ini dipertajam oleh Allah sehingga perjalanan dalam hadis itu sebutkan perjalanan 500 ratus tahun itu dapat didengar sekarang. perjalanan 500 tahun, kalau dia gambaran dia. Saya itu pernah ke Bandung Hai itu. Lewat tol kecepatannya 100-120. sampai 120. Kalau lebih dari itu, istri ngebu ingetan. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Ya minimal 100 di tol itu. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Berapa jam? 12 jam Satu hari kan? Sepanjang itu loh Pak Bu Panjang Rolas jam Setahun berapa hari? 365 hari Berarti kalau saya berjalan selama satu tahun toko kok nanti loh no lagi malah setina, lu tuh kagak nonggok, ngono, kira-kira buah, -buah ane, Lek kira -kira dino dalam satu tahun terus dengan kecepatan 100 sampai seratus dua puluh, tuh Iku satu tahun, bang. Lah, kalau lima ratus tahun, sama ini tong dewi, nonggok digulung. Neraka, suara gemuruhnya neraka. Perjalanan 500 tahun dapat didengar oleh orang calon masuk neraka. Begitu juga orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah namanya surga. Bau wanginya surga itu dapat dicium oleh orang yang masuk akan masuk surga. 500 tahun perjalanan subhanallah makanya di dalam surat 19 surat Maryam okay. surat 19 itu Allah menyatakan begini di ayat 38 untuk asmi bihim wa yaumaya tunana Lakini okay. Alangkah terangnya mereka. Bu, pendengarannya, alangkah terangnya. Terang sekali. Tajam, <tajam sekali. Terus Dan tajam mereka, orang mereka datang kepada kami. Ketika orang itu datang kepada Allah, matanya tajam. Sehingga besok, Pak Bu, bagi orang yang berbuat baik, itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Allah. Masuk surga itu sudah nikmat luar biasa, lebih nikmat lagi ketika orang itu dapat melihat Allah, lebih nikmat lagi. Di mana itu? Nih, Bapak. Di Quran surat Yunus. Surat Yunus itu surat 10. Okay. Di situ disebutkan ayat 26. Surat 10 ayat 26. Kita lihat sini. A'udzubillahi Ayat 26. Lilladina ahsanul khusnah Waziadatu Walayar haku juhahum Fataro kotarun Waladillatun Ula'ika ashabul jannah Hum fiha kholidun Ayat 26 Bagi orang-orang yang berbuat baik Ada pahala yang terbaik Surga nah, Surga Orang yang berbuat baik nanti diberi oleh Allah surga. Nek kene ana ini Dan tambahannya. Terus dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam. Nggih. Okay. Dan tidak kurang pembinaan. Nggih. Okay. Mereka itu tak tertutupi sutan. Mereka terkekal di dalamnya. Di sini ada kalimat tambahannya. Bapak-Ibu sekalian kalau di tafsirnya Kementerian Agama itu di situ ada catatan Tambahnya itu Seperti apa ya nah, Orang yang berbuat baik Itu akan diberi oleh Allah Surga Terus untuk tambah nih. Catatannya nih Bisa membaca kenikmatan melihat Allah. Begitu, Maka bapak ibu sekalian eh, di ayat ini sebutkan, saya ya Allah, abesorna.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 maka kembalikan kami ke dunia. No. Kembalikan ya Allah kula ke dunia. dunia ini kokot ta tapi Wis gak rujak cingur wis gak ana sudah Bu Yara, dunianya sudah hancur. <tuh> mana toh? Persikna tujuannya apa? Minta dikembalikan ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan mengerjakan amal soleh, Ya Allah. Saya sudah melihat seperti ini. Lalu pernyataan yang terakhirnya dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diakil. yakin, gue loh. Ternyata enten ya Allah seperti ini mengancam sing berbuat baik oleh api, sing berbuat lek koyok oleh lek. Yakin saya ya Allah. Dari mana ikat yukah sebca obian wis digaik kesempatan umurmu panjang wis digaik ini balak balik usah ikig jalan balik nandunya muni yakin ngerti ini jenengi ucapan apa? Penyesalan di ayat 13 di surat 32 tadi Allah menyatakan ini. dan kalau kami mengendaki niscaya kami akan berikan kepadanya kepada tiap-tiap jiwa menurut baginya. Nah, nah, Allah itu mengendaki dikei petunjuk kalau Allah mengendaki. Terus Akan tetapi Nek nah, muny akan tetapi itu kalimatnya yang atas rusak Pak Guru. Sampean niku sajane yo. Ya. Apa loman tapi, entek loh, man, entek loh, Loman ya, muni, tapi hapus itu yang di atas. Oke, wongiku loh, saya jadi gua tapi nyolongan, ngele, enggak. Wah, gak wongiku, tapi. Jion, <tuk> muni tapi, mesti rusak nah, Allah itu mengendaki orang itu diberi petunjuk, bisa enggak? Bisa kalau digendaki oleh Allah, tapi Allah kan mengendaki itu bukan karena Allah sendiri, ngerti Mesti ada usaha orang itu digendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, usaha dulu, om, baru dikasih petunjuk itu namanya Allah mengendaki, oh, gua oke menung menung terus, wush kontak kayak petunjuk ya, yang lain enggak, kita ini diberi pilihan oleh Allah, pilihan baik, pilihan buruk. mau kafir silakan kafir, mau iman silakan iman. sudah diberikan oleh Allah seperti itu. bahkan di ayat lain disebutkan Fa'alhamaha fujuraha fujroha jiwa yang sudah dimasukkan ke jasadnya itu diberi oleh Allah jalan dua yang satu petunjuk kebaikan yang satu petunjuk kejahatan mereka milih lek milih petunjuk baik pasti ujungnya surga tapi kalau memilih Jalan yang buruk menentang Allah Baik secara frontal atau secara diplomatis Bapak ibu sekalian Pasti endingnya ujungnya neraka Karena ada dua Kita ini disuruh milih Oke. Contoh, ini, contoh ini Tapi like milih ini salah ya Dijediakan siksa itu diberitakan sekarang, pak bu, se-orip gini. Contoh ya di surat 18 nih, surat kahfi, ya, di ayat 29 itu Allah menyatakan gini. Alhumdulillahin mina syaitonir rajim wa kulil hakumir robikum fa afal yu'min Wamangsa afal yakfur naro yaswil wujuh. surat 18 ayat 29. Okay dan ngandhani, "Ya, nah, nah, nah, nah. ya Rasul ya. no, umatmu." Ya, gitu Mas, umatmu itu ya umat zaman Rasul waktu itu ya umat ya, Rasul itu sampai saiki ya awake like, di wilayah melok Islam ya umat Rasul. Ngaten, Pak no, Lah, sampai saiki dikon karena Qur'annya kita pegang. Kalau dulu Rasulullah Rasulullah sudah tidak ada diwariskan kepada sahabat, ulama, tabiin, tabiin, para solihin orang sampai kita, sampaikan ya Rasul. dari Oh, ya, dari Allah. Kalau ada kalimat mengatakan bener kalau bukan dari Allah itu gak bener jadi kata-kata bener niku benar ya itu mesti sumbernya dari Allah kalau itu sumbernya bukan dari Allah kalimatnya benar-benar menurut orang bukan benar menurut Allah belum tentu kalimat benar menurut Allah itu mesti diterima oleh orang benar tetes belum tentu dari Allah itu benar Iku mesti diakoni. Di oh, iku bener, gak mesti. Delok ae, sinten potongane sapa? Ya. Nek potongane wong kafir, gak iso. Ngarani bener. Salah. Ngaten Orang berbuat baik menurut Allah berbuat baik. Tapi menurut mereka, iku ngurusani tok ae. jilbapan itu perintah Allah, bener. Bener. Tapi menurut mereka, jilbaban niku ngentekno duwit. Malih tuku pakaian. Noh loro. bebas wong katine nanti, nanti Ketutupan. Gak bebas. Bener menurut Allah, belum tentu diterima oleh orang benar. Kertas. Nyolong niku salah menurut Allah tapi sing seneng nyolong bener gak bener-bener sing, sing seneng nyolong Pak bahkan apa multimatum anaknya kamu itu pengalamanmu nggak cocok ambek gede kenapa aku lu sama ATM tak kruk kabeh e, mbobol bang tak tahu kecekel Hai kamu nyolong ayam dikepuk iwong goblok kamu berarti sih bener kayak siapa? Bapak, Bapak tapi wongin nyolong anaknya melok nyolong dikepuk sampai wong kampung salah padahal nyolong menurut Allah salah, salah. tapi menurut uangiku bener <tapi> Yes Cari Allah kan? Maka beran siapa yang ingin beriman? Iya yeah. yang ya beriman. Oh, kalian kepingin iman? Iman lah. Kalian kepingin iman. <laughs> Pilihan kedua. Dan pada siapa yang kafir, biarlah dia kafir. Biarlah dia kafir. Kalau kepingin kafir, kafirlah. Cuma, risikonya Terus ayatnya kan Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang itu menerangkan di oh, disini pak Lek kamu kafir, dolim, apa-apa Cuma kamu tak sediakan neraka Ini loh tak kandani ya Ini sebagian, sebagian dari ayat yang menerangkan ini Tak kandani ya mulai kon berbun rokok terus ya Allah keten gitu. ya, gejolaknya mengepung mereka gejolak itu ngepung awalnya uang sih berbun rokok gak tahu gak tahu ngerasa gak enak sak menit ya satu detik aja gak pernah merasakan enak terus menerus sedangkan di surga merasakan nikmat terus menerus bunong rokok tidak merasakan nikmat terus-menerus tidurnya saja janji kepingin tidur ngawak iki Hai tapi boleh tidur dong di neraka Hai enak Pak bu masuk neraka ga enak makanya jangan cita-cita masuk neraka enten ya wong cita-cita masuk neraka nih gak diomong gak diomong cita-cita masuk neraka tapi perbuatannya itu yang mendorong orang itu masuk neraka. <laughs> Terus Allah ngaten. Ngene lho ta juduno. Konku lek like, no nek itu gejolaknya ngepung kamu, gak tahu leren. Nomor loro. Dan jika mereka meminta minum. Lho, lek ana sing awakmu minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Subhan Subhanallah. Subhanallah. Lelah jaluk minum di tapi di cor-coran besi, besi kalau dipanaskan sekitar 900 derajat, itu diceduk ini kenapa? Berarti cetak, dicetak jadi besi kecil, dicetak jadi besi besar, ya, okay. dicetak jadi ril, apa kereta api, Nantar. Tapi dicak, dipanasi sekian derajat. Iku lek dikena dikena nol mulut. Grojog, ya napa? No, Enggak terima protol, Bapak. Ya lembut wong Tapi di sana tidak ada kematian. Yang mati itu nanti. Karena kita beralih kepada alam yang lain. Badan ini tidak bisa dibawa ke alam yang lain, harus dicabut nyawane baru mlebu meneh-meneh dibalik nomani kali Allah dimaksar yaitu yang akan masuk surga ya badan ini yang akan masuk neraka lalik awak ciling e ini gila eh terus dimasukkan neraka yang gejolaknya seperti itu gak lede gak lede kira-kira kongkobong-kobong -kira. tidak ko berok-berok kakaruan goreng kerupuk kecidatan apa ini? minyak moncer itu, sama wajannya ditutui loh, sih salah, tutu wajannya, ya oleng goreng kecemplungan nabo, air jadi meletak nang muka muring muring sampai wajan, ada orang seperti itu. Nah cairan besi yang mendidih, maka yang terjadi adalah, itulah kebingungan yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling sederhana. Karena miliknya seperti itu, ah, kembali ke sini, Pak. Maka jiwa yang dapat petunjuk itu dikendaki oleh Allah, kalau mereka mencari petunjuk, akan tetapi tetap. Di sini sebutkan di ayat 13 surat 32 tadi. Hmm. Niki. Telah ketetapan, berbata, ketetapan Niki. akan aku itu jin dan bersama-sama. Oh. Ketetapan Allah seperti itu bagi orang hmm. yang memilih jalan sesat. Jin garu mendung suniku datanglah si jin non jahanam menjadi ketetapan. Maka di ayat 14 Allah menyatakan: Fadhuqu bimana situm liko ayomikum hazah. Mata rasailah oleh musik saat ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan hari ini hari kiamat orang oh, no, oh, gak percaya sampai hari kiamat wah oh, lah umat di tulang belulang gak mungkin akan dibangunkan lagi menjadi orang yang sempurna suka mungkin makanya mereka terus gak percaya hari kiamat akan terjadi seperti itu gak percaya dianggap Urip itu kebetulan dianggap mati ku ya ya wes karena urusan bahkan di ayat lain itu sebutkan hayatun wa manahnu bima hidup itu hanya di dunia saja kita tidak akan pernah dibangkitkan lagi oleh Allah oh, mengunduh bu ada karena nggak percaya dengan hari akhir orang yang tandanya nggak percaya hari akhir itu ya perilakunya tidak terkontrol Out of control, karena dia tidak percaya hari akhir nanti akan ada balasan. Duit utang gak nyaur, oh utan wong gak percaya hari akhir. Padahal besok utangi uang diganti pahala salat, diganti pahala zakat. wih saya ingin juga duit wong, juga hartane orang, juga apa? Ambil sepeda motornya orang. Jangan dikira itu aman-aman saja. Besok mengembalikan itu. Orang itu kalau ambil sepeda motornya orang, besok dipikul sepeda motor itu, mencari yang punya sepeda motor, ketemu enggak? Iku like si Cibabu, like mikul Enmet, kuat apa kira-kira? Napa? Iku mikul Enmet, lalu saya ini nyolongi sama telung pelung loh. itu besok ada di hari kiamat. Karena itu kalau orang itu beriman pada Allah, Rasulullah memberikan statement gini: Mangkana la ilaha pertama. Siapa yang di akhir hayatnya itu bisa mengucapkan la ilallah masuk. Surga jaminan, tapi tidak semua orang bisa menyatakan seperti ini, kecuali orang itu memang perbuatannya baik. Siapa saja di antara kamu beriman pada Allah dan hari akhir, setidaknya rasul ini. Fal yukrim Hendaklah kamu memuliakan doifa tamu orang lemah. Pak Bu memuliakan tamu itu ketika tamu itu sudah diterima. Ye, tamunya sudah diterima, oleh gurung diterima belum di, belum ada kewajiban memuliakan. Contohnya, oh orang tamu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kulo pada kepentingan sekedip mohon kali panjenengan. Waduh, kulo janji medal ini. Saya ndak bisa, anu ada urusan penting saya. Sebentar mohon, mohon maaf saya ndak bisa. Pak Bu, kalau seperti itu belum dikategorikan untuk dimuliakan. Besok aja panjenengan sini, saya nganggur besok. Hari ini nggak bisa itu jamnya sudah mepet ini. Berarti nggak wajib di di apa? Di hormati. Tapi kalau sudah, monggo binara. Pak Bu. Lek muni, monggo binara. wajib disuguhi, Pak. Lek enggak disuguhi, kudu ngomong sing apik. Waduh ngapunten ya, ndak ada air sekarang. Di sini won habis ini airnya kemudian kita jajan bisa, ngapusnya kok ada namun dia akan menyadari penyian perlu apa? wah ngomong sama telung jam mbak bu, gak di apa-apa? balas tapi kan kaitannya sudah diomong oke okay. gak <laughs> apa-apa gitu sing penting kowulum makrufun khairum min sodakatin yat ba'uha'adha ut Ucapan yang baik itu lebih baik daripada memberi, tapi diundat-undat oke. Okay. Maka di sini disebutkan, di ayat ini, "Nah, itu sebabnya kamu tidak percaya pada hari kiamat." Maka, kalau kamu tidak percaya pada hari kiamat, biar waktu di dunia, saya beritahu kamu, kamu tidak percaya. Allah menyatakan begini sesungguhnya kami telah melupakan bulan dan yang oh, nah kamu dulu ada peringatan ada yang memberi peringatan bisa tuntunan kamu tidak memperhatikan sekarang saya balik saya juga melupakan kamu Nah, kalau kamu di neraka, rasakan itu. Siksa yang neraka, yang membakar itu. Kamu kekal di dalamnya. Kenapa? Bima kuntum tak malun. Disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Itu masalahnya. Kamu kerjakan dulu salah. Gak melok. Makanya ingatkan, Mbak Bu. Allah itu mewanti-wanti kepada kita, ya kalau kita berbuat itu jangan anggar berbuat. Harusnya kalau ibadah Bapak Ibu sekalian, kalau masalah ibadah, kalau kita berbuat, hendaknya perbuatan itu ada perintah. Atas. Perintah dari Allah. Aja anggar berbuat melok A, melok B. Kulo, wong, wong melok wong melakukan seperti ini, Yobarno, wong -wong melok berak, melakukan seperti itu kalau itu tidak benar menurut Allah, jangan diikuti. Ngateno. Kenapa? Masalahnya begini. Di surat 6 niki Pak Bu. Di ayat 116. Itu Allah menyatakan begini. A Bismillahirrahmanirrahim. Wain tuti Disini, butkan Wain tuti aksaromang fil ardi yudillu ka ansabilillah Kenapa? Iyat tabi'una illa dhunna oh. Wain hum yahrusun Dan jika kamu mencari kebanyakan orang-orang yang dikubah bunyi Nah kalau kamu melok uang itu melok melok kegiatan uh, uh, disukung uang uh, uh, itu kalau urusan ibadah kembalinya kepada Allah tapi like, urusan nandur urusan pertanian Rasulullah menyatakan antum aklamu bi umuri dunyakum kamu yang tahu sendiri cara mengelola tanah cara apa, bercocok tanam atau cara menanam sesuatu, urusannya kamu yang tahu. Tapi kalau urusan ibadah, melaoh aku, Allah. Di sini sebutkan, kalau kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, terus ya Allah, doa di sini, Pak, mereka akan menyesatkanmu. Ya Allah, menyesatkan kamu. Ngerdas, sesat kenapa gunamu. Sesat namanya sesat deh pak, Orang sesat masih buruk, melaku kok sesat, mati uang gue. saya gini orang uang kepingin mendaki gunung. Jalannya sudah diberi panas sana. Oh, mau mengusil? Tidak panai di Gomorono, di Demnorono, Karpe Morono, saya di Demnorono. Kemana? Itu kalau perjalanan sampai beberapa jam jauh dari temannya. Sedangkan di gunung misalkan itu tidak ada sinyal untuk komunikasi dengan temannya. Bisa nggak dia mati di gunung itu? itu sesat di jalan itu simpel loh bang. Nah kalau saya sesatnya itu kehidupan, wah malah pitakah bener itu, Mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa kok dikatakan oleh Allah seperti ini? Mereka tidak lain hanya makan jadi yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah persangkaan bukan perintah dari Allah itu hanya persangkaan yang kedua berdusta itu maksud yang ini dikemas Bapak Ibu sekalian Acara itu seperti acara Islam dikemas orang enggak tahu, wah anu anu Quran anu ini. dikemas dengan Islam. Tapi itu adalah sebuah persangkaan bukan perintah dari Allah. Maksudnya berdusta atas nama Allah. Kedengar? Banyak kan kegiatan-kegiatan seperti itu? tuh bukan perintah Allah, tapi dikemas seperti perintah Allah. Oleh ngemas itu, sehingga orang yang tidak tahu, Wah itu, itu dari Islam itu, Koyok-koyok Ternyata bukan. Itu hanya zon, atau zon, persangkaan belaka. Gawi-gawi, nonton Pak Bu. Misalkan kulo niki diakui oleh masyarakat Ya apa supaya aku kulo niki diwahno masyarakat. Wah kulo nggak nggak idwi. Iku na hubungannya mbak ibadah. Kulo kena kulo aja kene. kemas koyok koyok ibadah. Tapi itu bukan perintah dari Allah. Saya yang akan celakan ini. Walaupun orang-orang harus mengikuti saya, mereka kalau sudah mengikuti saya, besok besok ketika saya melihat adab, saya pernah diri. Eh, ini adab mengancam saya ini. Adab ini mengancam saya. Kamu dulu ikut saya. Saya tidak bertanggung jawab. Anubhawa. Saya tidak bertanggung jawab. Kira-kira lek sing tahu melok ngundu terus diomong saya tidak bertanggung jawab. Ya, apa sing melok nih. Kenapa? Geregetan bapak abang sing. Sing. Nama? Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. surat Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Itabarro allah di nato biu minallah di natabau warohaul ada bahwa takoto abhimul asbab. Nih. Ya itu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Do, oh, berlepas diri dari orang yang mengikuti. Aku gak tanggung jawab lo ya. Iku urusan urusan DW, aku ya urusanku ku Terusnya ayat ini Dan mereka sisa. siksa okay. Dan ketika segala hubungan antara mereka akan putus sama sekalian Wih, seterputus Biar apa nontonnya Pak Bu Saling ngeki Kadang-kadang dikirimi beras Waktu nontonnya Kadang-kadang dikirimi nongko sak gula nipisan Sampai kacang hijau nipisan Dikai apa? kekola biar nantunya hubungannya keluarga itu saling mengunjungi saling silaturahim sekarang karena melihat adab terputus sama sekali karena terputus maka orang-orang yang mengikuti kecewa enggak kecewa ayat 167 mengatakan wa lalladina taba'u lau anna lana karotang Wanita amin baro aminhum, kama tabarro uminat. Dan berkatalah Para para yang mukminin, seandainya kami dapat kembali ke dia. Jee, bisa balik gak Uskasa, Iku usk rokok, gini, bang? Uskase bang, aku menghadapi, us not rokoy bang. Wah gembuling, seandainya, seandainya itu gak akan kelakon kalau saya kembali ke dunia pasti kami akan berlepas diri dari mereka Oh, saya tidak akan mengikuti kamu saya bisa balik nantunya mana terus sebagaimana mereka berlepas diri dari kami oh. saya ingin loh berlepas diri kok usah aku kembali nantunya gak bakal melok mana aku Nah, Allah menerangkan di sini. kepada mereka amal perbuatannya menjadi bagi mereka. Jadi amal perbuatannya waktu di dunia sekarang menjadi sesalan. Yang tidak akan pernah berhenti sesalan itu Lalu Allah memberi kabarnya Dan sekali kali Mereka tidak akan keluar Dari api neraka. Berarti Tidak akan keluar Tidak enak Pak Bu Karena itu Ikutilah apa yang diperintah oleh Allah Ikutilah apa yang dilaksanakan dilakukan oleh Rasulullah. Selamat dunia dan pasti selamat akhiratnya. sampean Ada yang tanya? di neraka Maksudnya orangnya di neraka Terus orang itu masuk surga Orang itu kalau sudah masuk neraka itu selamanya di sana Kalau itu dosanya meliputi terus Di neraka itu terus masuk neraka itu selamanya Di surga itu ya masuk di surga itu selamanya juga Kalau dosanya meliputi sampai mati neraka lah yang masuk surga berarti orang yang berbuat baik sampai meninggal dia masih berbuat baik masuk surga. Sekarang ada orang bertanya ini ada orang menyatakan suatu suatu pernyataan. Allah aku paling-paling saya masuk neraka itu tidak lama. Saya punya dosa tapi ya tapi kan saya juga sholat saya juga nyantuni fakir miskin, yatim piatu kalau saya punya salah ya ya paling masuk neraka enggak lama ya beberapa hari sajalah setelah itu saya diangkat ke surga ada nggak orang seperti itu? ada yang menyatakan seperti itu padahal Allah memberitahu di surat Al Baqarah ayat 80 Pak Bu. Nih, ayat 80 mengatakan wa naru ila ini pertanyaannya Sama terjemahkan dan mereka berkata kami sekali lagi tidak akan disebut di api neraka kecuali selama beberapa hari saja e, potong hai, hai, ditanyakan tadi sama kan paling aku hai, hai, ya gak hai, lah berapa hari saja mari surga aku diangkat ke surga hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, lah misalkan, al kan. sing ngomentar ngono. Allah menyatakan ngene, "Ya Rasul, lek ana no wong komentar ngono." <laughs> Terus Allah ngaten, "Kata-kata Munio si, nang wong sing ngomentarin." Munio. Munio ngenten. Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan menepati janji-Nya? No apa pak awamu istau janji, lek mobil rokok emang sak minggu toh. Terus lek bes janji Allah, terus Allah gak memungkiri janjinya. Ah terus ya Allah. Atau kan kamu tak kamu hanya mengatakan dan beromong apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ono-owang berkata yang tidak diketahui perkataannya. Ini gue jenengin awang. Gue ngilu ngomong, tapi gak ngerti sing diomong. Napa jeneng? loh, no. lah <laughs> nggak tahu, beres ngerti, mbak Bu sintio omong, saya gitu, ngono Wong ngomong tapi gak ngerti lah sintio omong, itu gak tidak masuk di dirinya, mulai bahasa kuloh, Pak Bu, bahasa kuloh, apokon sampel, nertas, apokon sampel, sesuatu yang kamu ucapkan itu kamu tidak tahu. Sempel lah bapak, sempel nih udah bapak. <laughs> Gila, pak saya coto cerung nu gendeng, gendeng lah bapak. Gak, bapak misalkan orang unu, bapak Orang ayat 81 satu, bukan demikian. Lo, orang unu kan bukan demikian, ya. Orang Unu, yang benar itu, tersia ya. Allah Yang benar Barang siapa berbuat dosa Dan ia telah diliputi oleh dosanya ya. Mereka itulah penghuni perangai mereka. Ya. mereka tetap di jalan-jalan Semua orang yang berkata dosa, terus <laughs> diliputi dosa terus Sampai mati dosa Tidak berapa selamanya? Itu dintas Tentu? Ini wali aneh, ayat 82 Waladhina amanu wa amilu sholikhati Ula'ika ashabul jannah Hum fihaa khalidun Dan orang-orang beriman serta beramak sholah Mereka itu menghubungi surga Gye. Mereka kekal juga. Loh <laughs> Sehingga bersurga ya kekal Tapi ada ayat tak bu Coba kita Kita ini apa kita pikir ya Artinya Ayat itu kira-kira seperti apa ya? Kalau di surat 11, surat Hud nggih. Iku ana ayat muni dan ayat 106. Surat Hud lho. ya Ayat 106 muni ngene. Fa ammal ladhina saku fa finari lahum fiha Zafiru wasahi ayat satu enam ada orang-orang yang celaka. Nih celaka itu masuk neraka kan? Yeah, okay. terus mata depannya di dalam neraka. Jelas itu. Lalu di jalan yang mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berhenti. Nanti lah. Wong gak tahu, gak tahu kena panas enggak tahu, belum pernah dia merasakan sesuatu yang mengenai dirinya. Gula cekulak ke contoh. Gula ini logo itu miliknya, misalkan. Iya. Tidak tahu, uang itu kok guril. Geger gurul dilas. Cusum. apa ya, kenapa gula? Duh. Mencolok, Bu. Biasa iso mencolok, tapi sama meter tadi. Satu meter, gula. Saking, saking kaget di delas orang masuk neraka itu belum pernah ketika dia masuk dengan panasnya neraka yang mengancam itu merintih menarik nafas menjerit-jerit tetapi tidak pernah berhenti panasnya ini jenengi merintih narik nafas merintih Ngunuku sampai kapan? Ayat 107 Kholidina fiha madamati samawatu wal art Ini Mereka tetap di dalamnya Selama ada langit dan bumi Nuh. Besok kan ada langit Akhirat Ini. Ada bumi Akhirat jenengi maksar Di sana ada matahari, Bapak. Maka selama ada langit di akhirat, selama ada bumi di akhirat, buyar. Ya, gue gue mentu Pertanyaannya, kapan buyar? Langit akhirat itu loh, kapan buyarnya? Bumi akhirat kapan buyar? Bumi dulunya aja sampai sekarang gak buyar-buyar. Okay. kiamat kurang berapa tahun? Kita tidak tahu. Gak buyar-buyar, opumane -buyar. langit akhirat, opumane bumi akhirat. Wonginok ngerokok, yo selama itu. Lalu, tidak. mengendaki yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada ayatnya kan. Selama orang itu tidak berbuat sirik lek mati ono gak sih deh gelon, duit tuso, tuso kena ditambal. Malaikat gelon, ono sholat sunah gak Ada ya Allah, jugun dinambal, bolong yuk, pluk. Hambaku, gelon, ada gak amalan baik apa sodako untuk pengajian? Uh, ada ya Allah, Jukun kinambal okay, si bolong Pluk. selama tidak berbuat sirik bisa diampuni oleh Allah walaupun dosanya banyak pokoknya gak sirik mati nih gak sirik kenek ditambal maka di sini Allah menyatakan sesungguhnya Tuhan mematang pelaksana terhadap apa yang diberikan kalau Allah menghendaki seperti itu karena orang itu ada usaha baik lalu berusaha tidak syirik dikehendaki oleh Allah. Allah yang melaksanakan semua perbuatan yang menghukum dan yang memaafkan itu Allah Maha Pelaksana. Ngerti sih. Semoga-moga gulungan jangsu ini diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan diberi oleh Allah Hidayah karena kita berusaha untuk mencari Hidayah dan dijadikan pertemuan ini sarana untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, subhanakallahumma wabihamdika, Astaghfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.